Kuhihihihitar Enggalkan lah nengah. Oh pas raya ini <SILENCIO> Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Bagaimana keberkurangan hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa saya cakep ya Jangan lupa pasutangan tangan cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy Jaga kesehatan pastinya cuy Oke cuy kita akan membuat konten uh, rutinitas kita di channel NDTK lagi cuy ya Untuk sementara saya nggak membuat video-video uh, ini cuy ya Komedi-komedi uh, yang dari Malaysia dulu cuy ya Contoh Spaturioni dengan hmm, Kampung JKK cuy Nanti ya, nanti kalau uh, masa berlaku copyright saya sudah berakhir, barulah kita coba untuk mereaksinya sekali sekali lagi cuy ya. Jadi saya mohon maaf banget ya. Sekali lagi saya mohon maaf banget karena saya sudah mendapatkan dua teguran. Kalau saya dapat teguran satu kali lagi cuy, YouTube saya akan uh, dihapus gitu ya di YouTube. Sekali lagi saya cakap ya. Youtube saya akan dihapus kalau saya mendapatkan satu teguran lagi cuy Jadi tolong dipahamilah, lah cuy ya Tolong dimengerti lah sedikit cuy ya Oke dan setelah saya ikuti ya Ternyata banyak juga ya teman-teman yang mengikuti saya di tiktok Terima kasih banyak ya sekali lagi terima kasih banyak dan bagi korang yang belum follow, bantu follow lah, cuy ya. Dan berikan video-video yang menurut korang itu menarik. Bisa tag aja nama saya, cuy ya. Tag aja nama saya, NDTK gitu ya. Sambung aja NDTK gitu ya. Bisa klik link yang ada di bawah, cuy, di deskripsi di bawah, cuy ya. Dan ada juga, uh, saya buat uh, grup di Facebook ya, ngakak plus. Korang bisa follow juga gitu ya. Cuman di uh, grup itu belum terlalu banyak video, cuy ya, belum terlalu banyak yang uh, upload atau memberikan saya video-video di situ. Jadi kurang bisa berikan video-video lebih banyak lagi, cuy, ya. Oke, okay, dan tanpa banyak cakap lagi, langsung aja kita zoom tengok videonya. Oke, okay, langsung aja video yang pertama. Apa ini? Eh? Pisang. <gif> Pisang digoreng dengan Kulitnya Coba kita ulang dulu sih Ini kayak aneh gitu ya hmm, Itu minyak kan Minyak bukan air hmm, Ini minyak ini Terus dikupas Ceritanya cuy. Oke. Okay. Dia goreng pisang ya. Pisangnya digoreng dulu ya. Ada kulitnya gitu ya. Digoreng. Terus kulitnya setelah digoreng ditiris. Dibuka kulitnya. Dan. Dicampur tepung ya. Di. Remas-remas ya. Terus digoreng lagi. Gitu ya. Ini yang mana. Kita pulang lagi satu kali cuy, gua kok oleng ya, ya ini ini nih, ini minyak ini, ini minyak cuy, bukan air itu. Nah, terus dikupas, taruh tepung, remas-remas, digoreng lagi. Yang jadi masalah kok gosong? <laughs> kok jadi hangus? Aduh, ada-ada aja sini ya. oke, okay, next. Ini enggak ada judulnya, cuy. Kita langsung aja lihat ya. Oh, mati tuh. Ah, amatliket tuh. <laughs> kok soundnya sa kayak gitu bunyinya, cuy? Kurang lihat. Kurang dengar ya soundnya nih. Oh mati katu. <laughs> Aduh, kok kosongnya seperti itu ya. Oke okay, okay, menarik menarik. Oke okay, next apa ini? Langsung aja ya karena nggak ada judul jadi langsung aja Jay Udah mati ya. Eh, abai ni. Ini eh warna apa ini? Tak lagi. Oh, hidup lagi. Ini apa ni? Babi ke? Perkotan kau gila ni, bodoh. Gila. Bagi otak. Tadi. babi ke? Itu jelas-jelas jauh banget, beda banget dengan babi cuy Tapi tadi dia cakap tenggiling, tenggiling itu... Nama hewan ini tenggiling atau gimana sih? Dia mati itu... ya? Hidup, hidup ya. Ada sisiknya cuy ini Haa oh, hidup lagi Ini apa ya? Babi ya? Otak kau <laughs> tenggiling buduh tenggiling. Tenggiling. Tenggiling. Tenggiling. <laughs> tenggiling? Babi otak kau <laughs> Ini Dia bisa cakap babi itu dari mana Dari segimananya gitu ya Ini jauh banget dari kata babi gitu Hewan ini tuh jauh banget dari <laughs> Jauh banget dari kata babi cuy Ini kok Atau cuman istilah aja Oke okay, next <laughs> Tenggiling ternyata ya Wah ini ada judulnya nih Lawak pep PS melata, oh ini PS, PS lagi nih cuy Ini PS ya Ini kok dia pegang tembak, ini gimana ini orang lata menembak ini cuy Oke okay, langsung aja kita lihat ya Ada ceritanya gitu ya Ini memang sih dikerjain Sini cuy ya Udah tau Lata Masa orang Lata disuruh nembak gitu ya Gak ada <laughs> Gak ada Asker cuy Gak ada askar yang Lata gitu ya Menembak tiba-tiba <laughs> Kayak gini gitu ya <laughs> Kita ulang lagi cuy Lucu banget Dia langsung tewas <laughs> dikerjain sini ya, dikerjain <laughs> oke okay, next, nah ini ada lagi judulnya cuy, semua akibat dari ekspresi baju kuning, semua akibat dari ekspresi baju kuning, oke okay. semua gara-gara yang baju kuning katanya cuy oke okay, langsung aja kita lihat ya oh cover ini cuy, cover Pernah kau coba untuk berubah? Justru, justru menurut saya yang bikin lucu tuh ini, yang pakai baju ini cuy, yang pakai baju garis-garis itu ya, <laughs> dia kaget gitu ya, kok tiba-tiba false gitu ya? ini kita ulang ya, kita ulang di ininya aja di awalnya cuy, <laughs> oke. Okay. Dari. Oke, masih. Pas yang baju kuning. Aku jatuhkan, aku jatuhkan. Aku tak aku... Terlalu bersemangat gitu ya, jadi lewat gitu suaranya lewat, ini gitu, Oke kita sebetulnya ada komentar cuy, kita lihat dulu komentar cuy. Baju garis-garis itu mau ketawa tapi nyari teman dulu. <laughs> <laughs> iya, dia sempat melihat temannya dulu baru ketawa ya. Dia cari teman untuk tertawa. <laughs> <laughs> ya iya, menurut saya yang lucu ini sih cuy ya. Yang baju garis-garis ya, yang garis-garis ini. Merah, ada merah, biru. <laughs> Oke, okay, next. Oke video apa ini? Ada yang suka buat macam nih ke? Oke langsung. Oh dia bercandain anaknya ya. <laughs> <laughs> Konsepnya kayak sih, itu kebalik. Gue gak nyadar, ternyata kebalik ya. Ini Je apa keren sih? Keren keren banget konsepnya. j ini kurang pasti gak nyadar gitu ya. Bagi korang yang belum tengok ya, pasti kurang tak sadar gitu ya. Saya pikir, <tuk> Ini <Je>, keren <tuk> banget, ini hmm. Ani nih ini nang ai nih ini nang ai ini ini ini nang ai ini ternyata kebalik <laughs> aduh is kenapa sih video-video di TikTok itu apa ya buat kita mikir ya. Terkadang buat kita mikir, terkadang ada yang buat kita tertawa lepas gitu ya. Gila. Oke, okay, next. Ini ada judulnya juga, Bocil Sat, oh Bocil. <gina> Bocil lagi. Oke. Okay. <tune> as banget ya. dia bisa dapat momen ini gitu ya. itu giginya rapat ke tanah tadi, Ju. coba coba kita ulang lagi sih ya. dia kayak keluar dari rumah gitu ya. ya kepeleset. Oh sh. -t. Let's plus let's, let's, let's. <laughs> dia malu dia tutup juga kayak gini makin <susuk> okay, next nah, langsung aja cuy ya oke okay. aduh oh ini temanya ini cuy uh, bakar petasan ya ini kayaknya masih di saat-saat saat bulan ramadan ini cuy petasan ya Terbalik. terbalik, terbalik. Kok bisa saya tertipu, cuy? Kok? Kok bisa saya tertipu dengan ini? Untung gak secara langsung cuy. Untung gak secara langsung. Seandainya secara langsung. Gue emosi banget gitu ya. Gue. Kaget gue. K kaget tapi. Apa ya. Kayak campur gitu ya. Saya kaget. Kena, <tuh> saya harap endingnya seperti itu cuy. Gue kaget tapi emosi dan mau tertawa juga jadi serba. <laughs> uh, Gue gak mau ulang lagi cuy. Gue gak... <laughs> gak mau ulang lagi. Kalau korang ingin lihat ya langsung aja cari TikTok. Saya gak mau ulang ini cuy. Saya udah kena tipu sih. Oke okay, next. Video selanjutnya cuy. Oke, kita langsung baca di sini judulnya adalah Naya Mat MC sebulan tangan bengkak. Maksudnya apa ya? Naya Mat MC sebulan tangan bengkak. Agung gue gak paham ini judulnya sih. Tangan sebulan tangan bengkak. Yang saya paham, ini saya nggak paham ini sih. Kalau kurang paham bisa bantu jelaskan di bawah sih ya. Oke. Okay. Langsung aja. Oh, apa artinya ketuk? Buklah engkau denganku, hider, <hihihihihitar>. Enggalkanlah <hihihihihi> <hihihihi> Itu gimana ceritanya? Oh, <hihihi> apa Itu disengaja kah Tuh gimana sih? Kok bisa? mesinnya yang dipukul gitu. Oke, kita ulang, kita ulang dulu cuy ya. Ini kala-kala salam dari Binjai sih. Oh, apa teka tuh? engkau denganku. Hider. Engel kala. Oh, apa teka. Enggak gimana ceritanya kok bisa dia? itu kan bulat gitu ya bulat kan bisa itu sampai itu kok bisa mesinnya yang dihantam gitu penasan gua ulang lagi engkau denganku hider hai ngalala neng ngak aduh betar lah kan oh amat itu sampai aduh Enggak tahu gimana sih tuh kok bisa seperti itu ya atau memang disengaja saya enggak paham cuy tapi itu sakit loh <laughs> ini ini ada yang komentar cuy ya mesinnya trauma <laughs> masalahnya itu sakit oh jadi itu maksud dari judulnya tadi cuy ya sebulan tangan bengkak ya sakit itu cuy dia pukulnya kayak gini kah atau gimana? Dua tangan gitu. Aduh, ada-ada aja sih. Itu kayaknya lepas raya itu ya. Oke, okay, next video selanjutnya. Oh, apa tiket tuh? Oh, pas raya ini. Oh, apa? Kenapa ya momen-momen uh, seperti ini tuh selalu ketangkap kamera, hal-hal uh, atau ya itulah fungsi dari ini sekarang ya kecanggihan teknologi sekarang juga kamera ada-ada aja ya ada-ada ada-ada aja yang ditangkap oleh kamera gitu ya gambar-gambar gitu ya. gitu turun dua duanya gitu, gue kaget gitu ya. Mati okay. Ini. <tutua> oh Oh <aku matikatu>. tuh. <tutua> <tutua> Tapi. Yang gue heran, oh anak ini, anak semua perempuan. Tapi kok ini saudara semua, kok mukanya hampir sama semua ya? Ini anak, ini anak semua ke, tapi mukanya hampir sama, cuy. Ini nih, lihat, ada yang kembar ke. <tuh. <tuh. Oke okay. menurut saya sih ini menghibur cuy ya Yang namanya anak-anak ya di oh, wajar aja lah gitu ya Wajar aja tapi ini menghibur sih menurut saya cuy Yang gua agak pelik gitu ya Tadi ini kayak kembar semua gitu ya Ini yang keluar ingusnya dengan yang dua tadi itu kayak mukanya hampir sama gitu ya Anakku tolong hahaha nggak nyangka F.Y.P. Oh ini anaknya gitu ya Oh ini yang punya anak gitu ya Ini ada lagi yang bawah ini Banjir deh, <laughs> banjir ya. Banjir uh, itu bener ya? Saya, saya penasaran aja sih. Kok mukanya hampir sama gitu ya? Ini saudara kah saudara saja atau kembar? Oke, okay, oke. Okay, next video selanjutnya ya. Ini video terakhir cuy. Oke, okay, langsung aja. <tuk> Apa ini? Oh, dia tabrak tabrak tabra. Oh pas pas banget tanduknya cuy nggak tahu ini gimana nasibnya mereka ini ya Berduanya <laughs> gila gua kaget kaget gue cuy ini bukan kelakar tapi Bikin kaget gitu ya, komentar paling teratas cuy. Kaget gua anjir, <laughs> ternyata dia kaget juga gitu ya. Oke cuy akhirnya selesai juga ya video kita kali ini apa namanya konten yang plus kita kali ini cuy ya jangan bosan mengirimkan saya atau tag nama saya di tiktok cuy ya bisa tag saja nama saya yang penting temanya satu ya kelakar menghibur gitu ya jangan yang apa namanya yang gak apa ya nggak masuk akal gitu ya bisa koran tag yang menghibur ya, menghibur Uh, kelakar, itu paling penting sih menurut saya ya di channel NDTK ya orang datang di channel saya ini memang untuk terhibur gitu ya, untuk tertawa, untuk menghilangkan stres saya yakin banget ya, orang datang di channel saya itu karena ingin uh, mendapatkan hiburan gitu ya, saya sangat-sangat bersyukur banget kalau orang terhibur dengan video-video saya cuy